salam listrik Bosku. Nah, kesempatan kali ini ini Bosku. Saya akan mengulas sepeda listrik. Ini keluaran dari Antelo, tipenya Si Trader. Cuman yang beda dari Si Trader ini tuh ada di rating, Bosku. Jadi ini Si Trader generasi kedua, Bosku. Rating juga di lampu, Bosku. Lampu. Ada beberapa yang perbedaannya kalau yang lainnya secara tampilan sama cuman tampilan lampu depan ini aja sama ratingnya kalau yang kemarin kan belum ada ratingnya yang generasi pertama juga cenderung lampunya itu agak bundar untuk spesifikasinya itu sama sama sama sama bosku sama dengan yang generasi pertama motor powernya juga masih 500watt baterainya masih menggunakan SLA 48 volt 12 ampere Ya jarak tempuh sama kecepatan sama kurang lebih 35 km. Untuk jarak tempuhnya, kecepatannya ya segitu 35 km/jam untuk beban maksimal ya 120 km. Bisa dipaksa asalkan jalan datar, kalau jalan menanjak nggak kita enggak disarankan untuk dipaksa melebihi beban angkut. Depan belakang itu bosku ya termasuk berat sepeda itu sendiri totalnya segitu. Nah, yang beda lagi itu ada di ini bosku. Kantong, kalau yang di generasi pertama itu ada kantong botol tempat minum, bosku. Kalau ini enggak langsung los seperti ini, sini, sini, sini, bosku. Ini boleh dicek, ini bosku. Nah, kalau yang generasi pertama itu, salah sisinya itu kantongnya kantong botol air minum. Kalau ini enggak langsung los kayak gini. Nah, kita cek. Nah, sudah dari linknya yang generasi kedua. Lampunya juga keren bosku, lampu kotanya. Lampu kotanya juga keren, dia bulat bundar gini, hampir mirip-mirip kayak Redfish mungkin ya, Redfish Dragonfly. Ini lampunya, kalau yang generasi pertama kan nyorotnya agak agak tinggi kalau ini nyorotnya pas, ke jalan posisi baterai sama di sini, display indikator hanya indikator baterai aja kecepatan, jarak tempuh lainnya nggak ada cuma indikator baterai aja pengaturan kecepatan untuk tipe ini nggak ada punya antilope yang ada itu smart smart itu ada kontrol kecepatannya Enaknya ini buat poncengan ini luas, buat tempat kaki, pijak kaki ini luas, Bosku. Buat tempat pijak kakinya luas, terus di keranjang, keranjangnya juga lebih luas ini, Bosku. Keranjangnya agak lebih luas. Pedalasis belum, belum pedalasis. Belum pedalasis. Nah, untuk pengamannya ini, Bosku, yang sitirah dreme untuk pengamannya itu <tuh> ada gandal bisa menggunakan remote kelesnya bisa menggunakan pengunci roda belakang nah kalau misalkan tanya kok ada lampu ini buat kalau waktu posisi malam mau mengunci roda belakang seperti ini nah biar kelihatan lubangnya kalau misalkan malam hari nah ini tinggal dikunci ini nggak bisa berputar untuk pengecasan pengecasan pengecasan, misalkan kan kemarin-kemarin juga saya baca kolom-kolom kolom komentar juga banyak yang tanya bosku untuk pengecasannya gimana maksimal 6 jam kalau misalkan sebelum 6 jam lampu indikatornya udah berwarna hijau lampu chargernya udah berwarna hijau mending dilepas juga lepas saja. jadi patokannya antara 6 jam atau lampu indikator sudah berwarna hijau terus untuk tempat posisi ngecas di sini ya. Semua ada di unitnya semua, Bosku. Kecuali kalau kalau yang tipe-tipe portable bisa di-charge di unit, bisa di-charge langsung di box baterainya. Nah, terus untuk apalagi kemarin pertanyaan? Hujan. Hujan dipakai nggak masalah. Yang penting nggak di hujan-hujankan ketika posisi diam, posisi berhenti. Terus untuk apalagi ya? Mungkin yang pertanyaan yang sering muncul Mungkin sih seperti itu aja. Ya rata-rata -rata sih pengecasan, pengecasan rata-rata pengecasan. Pengecasannya gimana terus untuk penggunaan remote keyless-nya ini sama ya, sama seperti yang sudah saya contohkan di kalau enggak salah itu waktu mengulas yang tipe Sunrise Echo kayaknya, sama yang Goda 140 itu kayaknya sudah ada. Oh iya, tadi kan belum juga ukuran rodanya sama bosku ya. Ini sama kok sama yang generasi pertama sama. Ukuran rodanya sama 14 belas. Kalau diameter velgnya dua sepuluh sepuluh in. Kalau total krus keseluruhan sama banyak 14 belas. Mungkin itu aja kayaknya bosku. Jadi nggak ada yang apa ya. Yang perbedaan signifikan, signifikannya cuma hanya di lampu rating variasi, nih, variasi aja di lampu fitur-fitur lampu rating aja, sama tolok depan ini. Untuk spek lainnya sama dengan city rider yang generasi pertama. Mungkin jika sekian dulu ya, mungkin ulasan untuk sepeda listrik tipe city rider ini. Oh, ini juga perlu saya sebelum saya akhiri, juga perlu saya infokan. Untuk antilop sekarang garansi kelistrikan sama baterai itu bukan tiga bulan lagi bosku sudah enam bulan ya. Mereka menggaransi baterainya enam bulan sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin kan masih tiga bulan, sekarang enam bulan. Untuk garansi motor dinamonya sama rangkanya masih sama satu tahun. Mungkin itu aja info-info ter info terupdate yang bisa saya bagikan ke bos-bosku nih. Mungkin jika ada kesalahan kata atau mungkin kesalahan ucapan saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang jangan lupa subscribe like dan komen bosku ya salam listrik bosku bisa cu